Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mungil bolang Kali ini kita akan pasang poklam Atau lampu kabut Pada mobil sigra tipe D langsung saja kita operasi kita pandang-pandang dulu mana yang harus dilakukan mungkin ini kita buka pennya dari sparkboard ada beberapa pen yang harus dilepas supaya bisa memasang poplam ini dia sudah saya potong jadi tinggal pasang lamp. kita pasang dipaskan saja tempat lubang bautnya sudah saya pasang gunakan dengan plat besi tambahan biar tidak goyang-goyang begitu jalan sudah terpasang dengan indah Tinggal yang sebelah kanan kita potong itu ada tiga Tiga kaki yang dipotong pakai cutter dari dealer sudah disiapkan Tinggal kita merangkai poklam sendiri karena sigra tipe D tidak memiliki poklam seperti itulah perubahannya Untuk pasang poplam harus menggunakan relay Kalau tidak takutnya bisa terbakar Itu aki Membahayakan mobil Anda Ini dia relainya dengan empat kaki. Kita rangkai nanti sesuai gambar di samping. Jangan sampai salah. Ini relay dilengkapi dengan screen biar tidak konstat langsung saja kita tes cara kerjanya biar tidak keliru saat pemasangan di mobil kita kasih tanda biar mudah ini kasih nomor 30 artinya ke kontak on ini dia plus dari adaptor kita gunakan listrik untuk ground kita sambung ke min pada listriknya dengan nomor 85 pada relay ini saklarnya kita sambung di plus ini 86 nomor relay untuk saklar ini poklam yang plus di nomor 87 pada relay kita tes lagi langsung saja kita pasang secepatnya Ini sudah saya pasang ini kabel ground pada poklam. Ini ground juga pada poklam yang sebelah kiri. Untuk relay -nya, kita tempel di sini. Ini nomor 30 pada relay kontak on jalurnya kita masukkan di belakang tempat sekring ada karet di sana kita bolong tembus dari dalam dalam laci itu dia saya tembuskan di karet ada karetnya di sana ya ditinggal tembuskan lewat bawah sini baru kita akan bolong lagi tempat itu saklar sambil minum teh dulu ini kan nah teh ini minum teh ini baru merokok. siap mantap. Oke. Okay. Sampailah. Aden. Hmm. Enggak usah pakai anu nih. Apa namanya? Terus sedikit. Soder punya, tapi tidak digunakan kawan. Eh, antar dulu aku kele Mau kembali lagi, ya sini Jangan keren lagi, sini harus aku Mantap Tunggu sini sudah saya pasang sudah kasih lem tinggal kita rapikan itu kabel dan jangan lupa dikasih lakban agar tidak tergesek besi-besi pada sambungannya